Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Logistik ID Yaitu channel yang selalu membahas Permasalahan laptop dan komputer Tentunya ya Bagaimana kabar sobat semuanya Baik-baik saja ya Kali ini saya akan sharing lagi teman-teman Tentang cara setting bios laptop Dell Ya Caranya teman-teman silahkan Tekan tombol power lalu tekan-tekan Tombol F2 Seperti ini ya F2 nanti dia akan masuk ke BIOS. Nah, BIOS-nya itu seperti ini. Ya, kita perbesar dulu ya. Di BIOS ini saya fokuskan aja ya, teman-teman jangan ngatur apa-apa. Yang yang terpenting teman-teman itu mengatur pada bagian General, ya General dan System Configuration. General. Lalu teman-teman pilih boot sequence ya. Di sini teman-teman yang harus mengaktifkan ya di checklist artinya aktif. Yang harus teman-teman aktifkan yaitu internal HDD dan USB storage device. Itu yang paling penting. Yang lainnya mah nggak nggak perlu di checklist ya. Seperti itu teman-teman. Kalau udah teman-teman silahkan klik Fli ya. Mana Flinya? Ah, udah kelihatan tadi ya? klik Flee. Nah, artinya sudah disimpan. Selanjutnya yang terpenting, yang terpenting kedua teman-teman pilih sistem configuration lalu ke menu SATA over, operation. SATA operasi. Nah, di sini teman-teman harus dikhususkan memilih AHCI. Ya, jangan yang lain. AHCI atau pride on, ya. Biasanya pilih AHCI kalau saya mah. Nah setting bios itu seperti itu aja ya jangan mengatur yang lain Seperti itu aja yang penting-penting saja saya mau ya Nah kalau sudah Nah kalau sudah Kita akan coba Ngatur booting ya Ngatur booting agar bootingnya ke flashdisk. disk Flash disk ini sudah terisi windows ya Jadi kita akan coba biar bootingnya ke flashdisk. disk Nah. Kalau sudah silahkan klik exit lalu tekan-tekan F12. Tekan-tekan F12 agar masuk ke boot menu. Ya. Nah, nanti kan muncul seperti ini nih. Tampilan boot menu. Nah. Di sini ada keterangan legacy ya, teman-teman kelihatan. Ada tulisan internal HDD dan USB storage device. Internal HDD itu adalah hard disk laptopnya yang udah terisi Windows gitu, sistem data kita ada di internal hard disk. Dan USB storage ini flash disk yang baru kita masukkan karena kita mau booting ke flash disk maka kita pilih USB storage device. Di sini teman-teman nggak -teman bisa pakai touchpad ya, jadi pakai keyboard keyboard arah ya nggak bisa pakai touchpad, nggak bisa ya, tuh nggak bisa gerak. Nah, kalau nggak percaya, belah dadaku. <laughs> oke, okay, arahin pakai keyboard ya. Nah, kalau udah oke okay, silahkan enter. Nah, kalau udah oke okay, silahkan enter. Nanti akan muncul kedip-kedip seperti ini, nggak apa-apa, ditunggu saja. Nanti juga dia masuk ke ke penginstalan karena di dalam USB itu adalah installer Windows ya seperti itu teman-teman nah nah ini artinya artinya bootingnya sudah masuk ke USB flashdisk installer Windows 10 ya installer kalau misalkan teman-teman mau install prosesnya seperti ini jadi tinggal kalau misalkan mau install tinggal di next saja ya seperti itu sama saya mah enggak mau install Ya udah ini kan contoh saja Oke Selanjutnya kita akan coba biar bootingnya ke hard disk Biar bootingnya ke windows Teman-teman Sama tinggal tekan tombol power ya Lalu teman-teman Tekan-tekan F12 Agar masuk boot menu Ya tekan-tekan F12 Agar masuk boot boot seperti ini Jadi teman-teman ini posisinya udah di internal HDD internal harddisk ya teman-teman tinggal tekan enter saja ya tinggal tekan enter saja maka nanti eh bootingnya dia akan ke harddisk ya langsung ke Windows seperti itu teman-teman cara setting bios ya cara setting bios laptop Dell agar bisa booting ke flash disk ataupun ke Hardisk Windows ya kalau misalkan masih bingung ditanyakan lagi di kolom komentar Mas saya masih bingung pusingnya Mas kurang bagus cara jelasinnya maaf ya karena saya emang nggak pandai berbicara jadi masih potan cara jelasin ya masih potan gugup nah ini udah masuk Windows udah masuk ke Hardisk teman-teman jadi teman-teman silahkan coba-coba aja sendiri dan jangan takut salah jangan takut error ya coba-coba aja sendiri nggak apa-apa nah seperti itulah cara setting bios laptop Dell ya oke teman-teman infonya mungkin cukup sampai di sini saja ya cuaca di disini sangat panas teman-teman Sangat cerah banget. Jangan lupa mampir juga ya ke Tangerang Selatan. <laughs> Oke, teman-teman, ya. Terima kasih sudah hadir, sudah menonton, sudah menyimak. Ya, semoga selalu sehat dimanapun berada, teman-teman. Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.